Ini lebih sabis dari iblis. Ya kawan. Simak selengkapnya kawannya. Ada beritanya. Saya ambil dari media online Indo atau pewarta online. Den ya judulnya tadi itu ya. Ulah oknum polisi kini kembali menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak setelah sejumlah kasus dilakukan oleh oknum polisi. Kini yang terbaru, oknum polisi di Polres Pamekasan tega menjual istrinya sendiri. Bahkan pelaku yang diketahui berinisial A itu ar ini tega menjual istrinya ke sesama anggota polisi. Diduga terlibat kasus kekerasan seksual dan pornografi yang melibatkan sang istri. AIP2AR seorang oknum anggota Sat Sabara Polres Pamekasan terpaksa ditangkap anggota bidang propam Polda Jawa Timur. Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Dirmanto mengatakan AIP2AR sudah ditangkap dan menjalani penahanan khusus atau patsus oleh bidang propam Polda Jawa Timur pada selasa 3 Januari 2023. Sejak hari tersebut, AIPU AR harus menjalani serangkaian pemeriksaan dalam proses penyelidikan atas dugaan kasus asusila dan pornografi yang menyeretnya. "Iya, kurang lebih kasus asusila lah, pornografi lah," ujarnya saat ditemui awak media di Lorong Gedung Bidang Humas Mapolda Jawa Timur Jumat, 6 Januari 2023. Dugaan kasus asusila dan pornografi yang menjerat AID2R tersebut diketahui berdasarkan adanya surat pelayanan pengaduan atau yang masyarakat yang diterima oleh bidang Propam Polda Jawa Timur. Dalam hal ini adalah MH, umur 41 tahun, istri sah dari AID2R. Ia, istri sah AID2R, terlapor bernisial MH. Disinggung mengenai pasal atas kasus yang menjerat AID 2 AR hingga diadukan oleh istri sahnya sendiri. Dermanto menjelaskan pihak bidang Propam Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan lanjutan terhadap AID 2 AR hingga Jumat 6 Januari 2023. Sementara masih di terkait undang-undang apa, terkait kejadian seperti apa, masih dalam proses pendalaman, pungkasnya. Sementara itu, Kabak Humas Polres Pamekasan, If Tuneneng Dia, membenarkan adanya penangkapan seorang an Oknum anggota Polres Pamekasan oleh Bidang Propam Polda Jatim terkait kasus dugaan kekerasan seksual dan pesta narkoba berinisial A itu AR. Oknum anggota A itu AR itu bertugas di Sabara Polres Pamekasan. Penangkapan terhadap air-air itu, -air itu dilakukan anggota bidang propam Polda Jawa Timur pada Selasa 3 Januari 2023. Benar, ada anggota Polres Pamekasan yang ditangkap akan tetapi oleh Polda Jatim, ujarnya di Mapolres Pamekasan, Jumat 6 Januari 2023. Jadi, berdasarkan informasi yang disampaikan Polda Jatim kepada kami, Penangkapan AR tersebut terkait pelanggaran kode etik, belum pada kasus kriminal sebagaimana dilaporkan istri AR. Jelas, nenek dia kemudian kuasa hukum MH atau istri AIB 2R, Yong Kinata mengatakan. AIB 2 ditangkap setelah diadukan istrinya MH umur 41 tahun dalam perkara kekerasan seksual, pemerkosaan narko dalam pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada Kamis 29 Desember 2022 silam. Selain melaporkan suaminya, MH juga melaporkan dua orang oknum anggota Polres Pamogasan lainnya, yaitu yakni itu MHD dan AKPH dalam kasus yang sama. Ketiga oknum polisi ini kami laporkan dalam tindak pidana berbeda, ujar Yulies Yongki Nata. Yongki menjelaskan, Ar dilaporkan dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran ITE sekaligus narkotika. Kemudian AKPH dilaporkan atas tindak pidana ITE dan kekerasan seksual serta pesta seks. Sedangkan MHD dilaporkan atas perkas perkara pemerkosaan. Aib AR atas suami korban dilaporkan atas dugaan menjual sang istri sebab membiarkan bahkan mengajak orang lain untuk menggauli istrinya. Padahal AR semestinya sebagai suami harus melindungi MH, ungkap Yongki, Mengulas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan ketiga oknum tersebut. Yongki menerangkan, AKPH dilaporkan dalam perkara ITE karena mengirimkan gambar alat vital kepada aip ar untuk ditunjukkan ke MH dengan maksud bahwa AKPH ingin menyetubui MH. Kemudian, ip mhd Dilaporkan dalam perkara pemerkosaan karena ikut menggauli secara paksa MH yang bukan istrinya sendiri. Eh, karenanya ini jelas merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Apalagi ini lingkaran anggota polisi dan istrinya adalah seorang bayang kari. Terang Yongki. Yongki menjelaskan kasus kekerasan seksual yang menimpa kliennya itu sebenarnya sudah dilaporkan. Polres Pamekasan pada tahun 2020, namun yang diproses bukan pelaku utama. Berdasarkan laporan tertulis korban, kasus yang menimpa MH itu terjadi sejak 2015 hingga 2022, oh, balik 7 tahun. Itu e AR -er selaku suami MH kerap mengajak teman di lingkaran anggota Polri dan masyarakat biasa untuk menyetubuhi istrinya. Ih, Bahkan air itu air korab mengkonsumsi obat terlarang dan narkoba sebelum melakukan aksi bersama teman-temannya. Oleh karena itu kami langsung melaporkan kepada Jatim dan saat ini satu di antara ketiga oknum terlapor telah ditangkap jelas Yongki Artikel asli Tribun News. Eh, keringin. Ini saya bilang ini lebih sadis daripada iblis. Istrinya, oh Mada'eh. Inilah pengaruh narkoba itu. Maka hindarilah itu narkoba. Itu pilih setan, itu pilih Mau sarap-sarap. Bahkan istrinya. Oh Mada'eh. Tidak ku tahu ini Hukuman apa yang pantas buat. oknum i ya kalau dia senang dengan istri ya bisa, jangan dijual ke orang. Oh, nah, mau buat ini? Ada. Saya sudah tidak banyak, nah, sudah tidak banyak ngomong yang begini begini, kawan. Nah, bagaimana menurut sahabat ini? Kalau saya Aduh. ya hukum, hukumlah itu pecat itu ya hukum. kawan.